Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Fahmi di channel youtube-nya Bangku Kencan Apa kabar sobat semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan urusan Serta selalu semangat dalam melaksanakan segala aktivitasnya, amin Hari ini kita akan membahas tentang metode kontrasepsi IUD Bunda pasti sudah tahu dong ya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 IUD adalah alat kontrasepsi yang dimaksudkan ke dalam rahim yang terbuat dari plastik yang kecil dan fleksibel. Dipasang oleh bidan atau dokter yang terlatih dan berpengalaman. IUD sangat efektif untuk mencegah kehamilan sampai dengan 10 tahun. Bagaimana cara kerja IUD? Cara kerjanya adalah menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur. Mencegah sperma dan sel telur bertemu sehingga tidak terjadi kehamilan. Membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Apa saja kelebihan IUD? Kelebihan IUD banyak, yaitu IUD sangat efektif untuk mencegah kehamilan hingga 99%. Dari 1.000 perempuan yang menggunakan IUD, hanya 6-8 perempuan yang hamil di tahun pertama setelah pemakaian. Dapat segera efektif sebagai alat kontrasepsi. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume asi. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan seperti obat tuberkulosis atau TBC dan epilepsi. Pada umumnya tidak mengganggu hubungan suami istri. Ekonomis, karena masa pakai 10 tahun. Tidak mengandung hormon sehingga tidak membuat gemuk. Kalau kekurangannya ada nggak? Ada, seperti perubahan siklus haid. Umumnya terjadi pada 3-6 bulan pertama. Seperti dapat menyebabkan kram atau haid lebih lama dan lebih banyak, pendarahan bercak selama beberapa minggu. Selain itu, IUD tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh perempuan yang menderita infeksi menular seksual, seperti klamidia, sifilis herpes, genital, gonorrho, skabies, dan lain-lain. IMS yang diderita mesti diobati dahulu sebelum pemasakan IUD karena akan menyebabkan infeksi rongga rahim. Dan yang terakhir adalah tidak melindungi terhadap penularan HIV atau IMS. Bagaimana cara penggunaan IUD? Untuk cara pemasangannya yaitu tanpa prosedur pembiusan. Tenaga kesehatan yang terlatih memasang IUD ke dalam rahim melalui vagina. Benang IUD akan menggantung sampai saluran vagina namun tidak keluar dari vagina. Pemasangan sebaiknya dilakukan pada saat siklus menstruasi karena pada saat itu mulut rahim lebih terbuka sehingga lebih mudah dipasang. Setelah prosedur pemasangan, petugas kesehatan akan memberikan informasi atau kartu mengenai jenis IUD. Tanggal pemasangan Tanggal kontrol dan tanggal pelepasan Ibu yang menggunakan IUD melakukan kontrol kembali sebulan setelah pemasangan. Prosedur pemasangan hanya berlangsung sekitar 10 menit. Kalau cara pencabutannya? Tenaga kesehatan mencabut IUD secara perlahan sampai keluar dari rahim. Pencabutan sebaiknya dilakukan pada saat siklus menstruasi. Hal ini diakibatkan pada saat itu rahim akan terbuka sehingga memudahkan pemasukan atau pencabutan IUD. Juga mengurangi rasa sakit akibat dimasukkannya pendorong. Tapi bukan berarti tidak boleh dipasang atau dicabut saat tidak menstruasi, hanya mengurangi rasa sakit dan memudahkan dalam prosesnya. Ingat, ini tidak akan mengurangi atau mengubah fungsi atau kualitas dari IUD bila dipasang tidak pada masa menstruasi. Waktu pemasangan yang baik kapan? Ayudi dapat dipasang setiap saat selama tidak hamil. Ayudi sebaiknya dipasang ketika sedang menstruasi, yaitu di pertengahan atau saat akhir periode menstruasi. Ayudi dapat dipasang segera setelah bersalin atau keguguran. Jika sudah lewat dari 48 jam setelah melahirkan, Ayudi dapat dipasang di atas 4 minggu setelah melahirkan atau keguguran. Oh iya, IUD tidak bisa digunakan jika bunda sedang hamil atau diduga hamil sudah lewat 48 jam pasca melahirkan dan belum 4 minggu pendarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya sedang menderita penyakit IMS seperti gonorho, chlamydia itu harus diobati sebelum pemasangan IUD memiliki kelainan rahim bagi penderita HIV Perlu dilakukan konseling lebih lanjut Tempat pelayanan di mana saja Puskesmas, Klinik Pratama, Rumah Sakit D. Pratama, Praktek Dokter, Praktek Bidan, dan Rumah Sakit Oke demikianlah penjelasan tentang Ayudi Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Ayam